We make our pizza. First. Noble legend Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! legend di Daverna Munyela Sampai adalah binaka, hundo blood. Launch attack. Aku adalah. Legenda bisa pernah menang. Otot power. Hola, osi Itu adalah legenda tunggal Eka. Aku adalah seorang legenda. hati tanpa usaha tidak pernah menyerah Otot kawat Tulang besi Launch attack Kita adalah Bineka Menyerang. Launch attack. Otot well Aku adalah seorang legenda Oh, let's adalah bin eka tunda go. Otot tawang, tulang besi. Aku adalah seorang legenda Agenda Monch, tidak attack. pernah menyerah. Kita adalah Bineka Tunggal Ika. <tuk> <tuk> It pernah menyela <SILENCIO> Kita adalah Binaika Tunggal Eka. <SILENCIO> Victory!